Jadi Jadi ini orang di Cio Park, orang orang Hong orang Kong. Orang hmm. Apa ya tapi, tapi, tapi <tuk> <aku enggak> tahu. <tuk> <tuk> tapi keren banget semua. Ya, Belum <tuk> kesini gak bakal In the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle ada ada kesel dia tadi itu kan aku udah manjat-manjat eh bukan naik manjat-manjat gunung itu ya di belakangku tuh ya udah syuting banyak di belakang sana juga yang pemandangan cantik banget kehapus kesel gak tuh kesel gak tuh oke okay. sini keren. keren keren banget coba ya yes, nih kalau mau ke Jadi ternyata tempat ini enggak selalu buka tiap hari, cuma setiap weekend aja bukanya. Terus kalau naik boat bayarnya katanya 140 tadi. jadi ringan <risas> muter Aduh. itu kan sama sama naik itu roller coaster <laughs> iya kalau roller coaster kan masih mending ada safety nya ini kan nggak kayak kayak muter Aduh. Lebih keren. Keren Wah, banget tuh ya. tapi keren Sempat keren banget nggak nyesel sih cari awalnya terbelah ikut masuk ini oh awalnya kan belum berbohong penasaran terbelah ternyata masuk Mencelat, jangan dibalap-balap, pelan adi aku ya. jantungan, aduh, <tuk> ya. banget, eh, harus foto ini Hai, aku juga enggak ada tujuan tadi sendirian ke sini. Tapi aku sendirian, iya. Cuman tadi kan aku ada anak di kan? Jadi naik teks.